Hai hai hai. Pelepasan sapi di suaka margasatwa Salak Pra telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam populasi harimau Indochina. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun suaka tersebut mengalami peningkatan jumlah harimau yang mencolok di suaka tersebut yang terletak di Kanchanaburi di Thailand Barat. Ya, Kepala Pusat Pendidikan Alam dan Satwa Liar Kau Nampu yang terlibat dalam pengelolaan suaka, mengaitkan peningkatan ini dengan pelepasan benteng di dalam suaka margasatwa Salak Pra. Pada tahun lalu, kamera jebakan dipasang oleh tim dan menangkap gambar 6 harimau Indochina. Tiga hari, harimau itu diidentifikasi berdasarkan basis data garis loreng pada harimau yang berasal dari suaka margasatwa Huai, Kakaeng di Provinsi Tak, sebelah utara suaka margasatwa Salak Pra. Tiga harimau lainnya yang terekam yaitu induk dan dua anaknya tidak memiliki catatan apapun di database. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selain itu, telah terungkap bahwa salah satu anaknya adalah laki-laki dan terlihat di sekitar bendungan Tatungna, yang terletak di dekat cagar alam. Para ahli percaya bahwa ternak yang dilepas liarkan di cagar alam menjadi sumber makanan penting bagi harimau Indochina, yang menyebabkan peningkatan populasi mereka. Sulit dipercaya bahwa pelepasan banteng di suaka dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan peningkatan populasi harimau. Ya, penampakan harimau ini merupakan pertanda positif bagi upaya pelestarian satwa liar di Thailand. Harimau Indochina sendiri terdaftar sebagai satwa yang sangat terancam punah dengan sekitar 160 ekor yang tersisa di alam liar. Peningkatan jumlah mereka di suaka marga satwa Salak Prah merupakan bukti efektivitas upaya, konservasi dan menyoroti pentingnya suaka marga satwa dalam melestarikan warisan alam dunia. Di sisi lain, suaka margasatwa Salak Pra juga diatur untuk menggabungkan dua kawanan banteng untuk mencegah perkawinan sedarah. Suaka tersebut berencana untuk menggabungkan kawanan banteng satu dari hutan dan yang lainnya dari suaka margasatwa Huwakkaeng sebagai bagian dari upaya konservasi berkelanjutan mereka. Dan akhirnya, Pusat Pendidikan Alam dan Satwa Liar Kau Nampu melepaskan banteng ke hutan setelah berhasil berkembang biak. Sejak itu, para ahli akhirnya melepaskan sekitar 16 banteng ke alam, dan survei terbaru menunjukkan bahwa setidaknya ada 43 banteng hidup di hutan Suwakamarga Satwa Salakra. Dan untuk memastikan keamanan spesies tersebut, sekitar 17 ekor banteng dengan darah lokal murni dilepaskan di penangkaran. Bangka ini merupakan bagian dari upaya pusat untuk melestarikan spesies dan memastikan kelangsungan hidupnya.